Alhamdulillah hari ini dilaksanakan serah terima bantuan renovasi infrastruktur Surau Bungo Maktirah di Ludai Pagaruyong Sumatera Barat. Program ini merupakan kolaborasi utama karya dengan Badan Wakaf Al-Qur'an. Alhamdulillah acara peresmian serah terima proyek wakaf khusus dakwah dalam hal ini Badan Wakaf Al-Qur'an bersama PT Utama Karya telah menyerahkan sarana wakaf surau Jurong Mandairing yang akan dikelola oleh nazir wakaf untuk dimanfaatkan dan dirawat agar terus menghasilkan pahala yang berkelanjutan Renovasi infrastruktur Surabuungomafira merupakan salah satu program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau program TJSL PT Utama Karya Persero. Saya mewakili Utama Karya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Jorong Mandailing Nagari Pagaruwang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Semoga dengan adanya bantuan renovasi infrastruktur ini memberikan manfaat kepada seluruh aktivitas keagamaan yang akan dilaksanakan dan juga bermanfaat kepada para santri untuk menciptakan Hafiz dan Hafizah yang terbaik di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas nama keluarga besar dari Jorong Mandailing Pakaruyung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Semoga dapat bermanfaat untuk mempersiapkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa.